Ini sifat asli Agnezmo saat bertemu seseorang yang tidak dikenal Laman media sosial tengah viral dengan beredarnya video Agnezmo saat berinteraksi dengan seorang pengemudi ojek online Momen itu bermula ketika salah seorang pengemudi ojek online tengah direkam oleh temannya Lelaki yang mengenakan jaket hijau itu tak menyadari ada Agnezmo di belakangnya Pengemudi ojek online tersebut pun terkejut melihat sosok yang berada di belakangnya Agnes yang menyadari hal tersebut pun langsung melambaikan tantangan dan tersenyum Tak ingin kehilangan kesempatan langka Pengemudi ojek online tersebut pun menghampiri belantun lagu Matahariku Mengejutkannya, Agnismo mempersilahkan pengemudi ojek online tersebut